Halo sahabat tutorial, bagi kalian pengguna baru smartphone, iphone yang ingin top up di Hex Domino tapi terkendala tidak mempunyai saldo di aplikasi dana seperti ini, kalian tidak perlu pusing saya kasih alternatif lainnya agar kalian bisa tetap top up di akun kalian dengan cara kalian memilih alternatif ini yaitu kalian top up di hp android menggunakan pulsa Baiklah saya akan kasih contohnya sebelum lanjut ke video jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya dari saya ya. Baiklah yang pertama-tama kalian siapkan HP Android dan nominal pulsa yang kalian ingin top up -kan, lalu masuk ke Hex Domino menggunakan akun yang ada di HP iPhone kalian ya saya akan mencontohkannya sebagai berikut klik bonus jadi kalian cari yang ingin kalian tepukkan saya contohkan seperti ini lalu klik IDR 3000 setelah itu kita nanti tinggal beli ya teman-teman Tak -teman. klik setelah itu kita masukkan sandinya ya teman-teman setelah selesai kita tunggu proses masuknya, ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu. Nah, ini udah masuk, ya, teman-teman. Jadi, setelah ini, kalian tinggal login di HP iPhone kalian. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, ya, teman-teman.